Assalamualaikum, welcome back to my channel Fitri Helen Halo guys, jadi hari ini Aku diajak jalan-jalan sama keluarga Majikan baru aku ya Rencananya kita mau ke Pantai Buai Musan Tepatnya ada di daerah Cilong Nah sebenarnya Aku juga udah pernah ke sini Waktu 2019 yang lalu Sampai <laughs> Terima kasih telah 那邊那個是太野蠍<音><音><音> Hehehehe. <laughs> Guys, ini Waimusan yang dulu pernah aku dateng sama kakek yang aku jaga dulu ya, dan baru bisa kesini lagi sama mereka. Karena kebetulan tempat yang dulu sama yang sekarang nggak jauh, nggak ada satu jam sih. <hihihi> Besar kyuho, miso puyo, paus sama. Nah, ya, langsung memang akan kok, oke, Ombaknya cukup deras ya dan hari Minggu ramai banget, banyak yang datang. Wih, kolonya. sudah nggak ada bunga-bunga suasana sore ya menjelang malam di sini udah lumayan masih banyak orang sih termasuknya masih banyak orang warna warna airnya sudah mulai berbeda dari pas siang datang itu warnanya biru banget lampu-lampu udah mulai di udah mulai dinyalain Thank <笑>那妳要往哪邊走 selamat Ayo oh,